Thank you. Oke, like really like okay, jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan Gearbox ya Gearbox ini berat sekali ya Diputar berat sekali Bisa dilihat untuk rekan-rekan Untuk pemutaran Sangat berat Bisa dilihat Pada gearbox berat Sangat berat Dan tidak bisa diputar Seperti ini bisa dilihat untuk rekan-rekan Pada dinamo Panas ya Pada dinamo panas Karena pada gearbox berat sekali, biasanya berefek ya, kalau terjadi berat bisa dinamo, bisa terbakar ya, untuk rekan-rekan kadang dia malah selip ya dia tidak mau berputar dan slip bisa terjadi putus untuk fan nya oke kita akan mencoba memperbaiki ya untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki tidak membeli untuk gearbox ini gearbox ini bermerek mesin cucinya bermerek SAP ya karena apa namanya pasien kami bilang kalau bisa diperbaiki diperbaiki saja tapi kalau tidak bisa suruh mengganti ya kita akan mencoba memperbaiki karena dia pesan kalau bisa diperbaiki diperbaiki kalau tidak dibeli tidak apa-apa oke okay. karena untuk meringankan biaya operasionalnya oke okay, seperti ini kita akan membuka seperti di dalam gearbox kering ya kering sekali sepertinya tidak ada bocoran pada sistemnya pada sil-sil tidak ada yang bocor tapi bagian bawah ya bagian bawah ini sepertinya berat ya yang Berat bagian bawah, di bagian poli seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, kemungkinan ya pada bagian bosnya itu berputar ya. Oke, kita akan periksa memang bosnya yang berputar atau kenapa. tapi untuk bautnya ya sangat karat ya. Kita harus paling kita mengganti untuk baut bawah. Nanti karena bautnya sudah tidak bisa dibuka, kemungkinan ini sangat berkarat. Oke, kita akan merusak saja untuk bagian baut, nanti kita ganti. Dia menggunakan baut 12. Oke, kita lihat untuk rekan-rekan. Oke okay, sepertinya memang pada bagian bos Pada bagian bosnya berputar ya seperti ini Bisa diperhatikan Yang berputar tidak Asnya tapi bosnya ikut berputar Kita semprotkan seperti ini ya Sepertinya tidak bisa juga ya Karena terlalu lengket ya Pada bagian bos sudah nempel pada as Oke okay, seperti ini kita pukul kita keluarkan pada asnya pada casing kita dapat memukul kita gunakan hammer oke okay, seperti ini bosnya ternyata nempel pada bagian as dua bos dia menggunakan dua bos diperhatikan untuk rekan-rekan Bos atas dan bos bawah ya, dia nempel di as. Oke, okay, nanti kita akan memisah untuk bosnya karena sudah benar-benar lengket ya. Kita harus membersihkan dulu ya untuk apa namanya? Minyaknya ya, minyak yang tadi kita semprotkan. Seperti ini pada... Asnya kotor ya, dan bos tidak bisa diputar ya. Dan dia, yang mutar hanya bosnya. Kalau yang berputar bosnya biasanya agak berat. Oke, kita menggunakan las mini, kita akan panaskan biar kotorannya pada bagian bos dan as terpisah. Untuk rekan-rekan sebetulnya Gearbox ini Kalau kita beli murah ya Paling antaranya 40 sampai 100 ribu ya Sebetulnya untuk rekan-rekan Kalau ingin langsung membeli bisa Atau Ingin diperbaiki Bisa Bisa lihat video kami Untuk rekan-rekan Oke kita lanjutkan ya Untuk videonya oke okay, untuk rekan-rekan pada bos seperti ini ya sudah bisa diputar kita dapat menahan dengan alat dan kita putar dengan tang seperti ini sudah bisa diputar kita tinggal melepas untuk bosnya ada dua buah pada bos yang ada di girebok ini oke okay. kita lanjutkan untuk rekan-rekan Oke, okay, untuk bos yang bagian atas, sepertinya longgar sedikit. Kita berikan tambahan isolasi, nanti kita akan pasang pada bagian bosnya, dan kita tambahkan lem alteco karena biar ngepres seperti ini sangat kencang ya kalau kita tambahkan solasi sola kertas ya dan nanti kita tambahkan alteco biar lebih kencang oke okay. kita lanjutkan untuk rekan-rekan betulnya sangat mudah ya memperbaiki gearbox yang bermasalah atau terjadi bocor atau seret atau sulit ya tidak mau berputar oh iya untuk rekan-rekan kita tambahkan taslin ya, pelumas seperti ini kita berikan taslin biar lebih enteng pada bagian sistemnya Dan biar agak lancar, kita berikan paslin secukupnya saja, karena kalau terlalu banyak nanti bisa belepotan ya. <gih> Oke, okay, dan kita pasang seperti ini, dan nanti kita akan menutup untuk bagian casing. Pada sistem gearboxnya untuk rekan-rekan ya yang ingin mencoba memperbaiki gearbox sebetulnya mudah ya, oke? Okay. Seperti ini ya sudah lancar pada bagian gearboxnya sudah tidak berat karena yang berputar sudah asnya sangat mudah ya untuk rekan-rekan, oke? Okay.